Halo guys kembali lagi bersama informan biasa Siapa nih yang suka dengan coklat? Coklat adalah sebuah makanan yang terbuat dari biji kakao yang diproses sedemikian rupa sehingga menjadi makanan enak yang digemari banyak orang, khususnya kaum wanita. Jadi tak heran kalau coklat bisa menjadi kado spesial untuk menyenangkan pujaan hati. Selain rasanya yang manis dan lumer di mulut, coklat juga dipercaya memiliki segudang manfaat. Akan tetapi, tahukah kalian negara mana saja sih yang dicap sebagai produsen coklat terenak? Nah, kali ini saya akan membahas 4 negara penghasil coklat terenak di dunia versi informan, Biasa coklat Prancis. Prancis menjadi salah satu negara penghasil coklat terbaik. Sayangnya coklat buatan negara ini tidak sepopuler coklat asal Belgia dan Swiss. Namun soal rasa dan kualitas tak perlu diragukan lagi. Di Paris, ibu kota Prancis, kalian dapat menemukan banyak sekali toko yang menjual coklat dengan kualitas terbaik. Kamu bisa mencoba coklat Isiwan yang merupakan coklat terkenal di Prancis. Ada juga dark coklat serta Valrhona dan Rochard yang menjadi andalan karena dibuat dengan bahan terbaik. coklat Italia Italia adalah salah satu penghasil coklat terbesar di dunia negara ini tidak hanya terkenal akan pizza spaghetti atau tiramisu nya saja coklat di sini juga sangat terkenal hampir di seluruh Italia terdapat pabrik coklat Italia memproduksi 6 miliar pon coklat setiap tahunnya beberapa coklat yang terkenal dari negara ini adalah fancy perugina Suti dan Ferrero Rocher. Saking banyaknya produsen coklat di sana, setiap tahunnya ada festival khusus di Italia yang bernama Festival Coklat. Italia juga termasuk tempat di mana coklat padat pertama kali diproduksi. Coklat Swiss. Swiss adalah salah satu negara penghasil coklat paling nikmat di dunia. Coklat Swiss memiliki cita rasa yang unik, karena coklat Swiss pembuatannya dicampur dengan susu yang banyak, sehingga tidak hanya enak, tapi juga lumer di mulut. Pembuatan coklat Swiss dimulai pada abad ke-17, dan sekarang orang Swiss bisa memakan sampai 10 kg coklat dalam setahun, yang merupakan angka konsumsi coklat tertinggi di dunia. Table Ronde merupakan salah satu merek coklat paling terkenal dari Swiss, meskipun tidak memiliki iklim yang cocok untuk menanam kakao, akan tetapi negara Swiss mampu mengolah kakao dengan baik. Coklat Belgia Belgia adalah negara penghasil coklat terbaik di dunia Negara ini menjadi salah satu negara penghasil biji kakao terbaik di dunia Walaupun mereka tetap mengimpor kakao dari berbagai negara Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk menjadi salah satu negara penghasil coklat terlezat di dunia Ada beberapa merek paling terkenal dari coklat Belgia yakni Nirvana, Godiva, dan Neuhaus. House di negara ini kamu akan menemukan setidaknya 2000 toko coklat yang dibuat dengan cara handmade, sehingga rasa dan kualitasnya terjamin. Coklat Belgia sudah ada sejak abad ke-17 dan pada awalnya dibuat untuk orang-orang kalangan atas sehingga rasanya terjamin. Karena hal itu coklat Belgia memiliki harga yang cenderung mahal, namun ya sebandinglah dengan rasa yang didapat.